Baik enggak sopan ini bosku Soalnya banyak panas sekali ini Kita baru buka baju ini Oke okay, bosku kita lanjut Kita lagi di spot daerah ini bosku Pinggiran muara pampingan ini Kita mau coba-coba spot baru ini Sudah keliling kita ini Ada 4 kilo ini kelilingnya nyempang ini Enggak ada yang makan-makan ini Kita kembali ke muara ini Kita mau coba-coba ini teman-teman Oke okay, teman-temanku Kita lanjut Kali ini kita mau bong dulu Bosku pakai rumput lotin ini, bongnya dalam ini Masih mau ditambah ini Bosku ya, Supaya dia padat daftar. ini Wuh, Di mana kita itu? Di mana di situ? Hah? Situ Oke, di situ boleh sana, eh, eh, eh <tuk> Itu bukan satu di Biar mana? Bosku! Eh, hey, ini kamu dulu, angkat dulu Masih, Youtube dulu Di sana Bosku, sudah strek, ke itu sana Bosku Sudah strek, tiga ekor itu, gitu. karapu itu Mantap <tuk> Oke Bosku, terima kasih <tuk> lanjutin bosku baik kurang sopan ini bosku kita pakai baju begini nih. soalnya kita baru buka baju nih, baik soalnya panas sekali sudah keliling ada 4 kilo kita kelilingi tanpa sekitar kembali ini mancing nih di rumahnya teman ini di belakang ini sudah muara pompingan ini teman-teman oke teman-temanku kali ini kita mau coba pakai umpan udang hidup sama umpan lumut lagi lanjut ini bapak ini sudah haus ini, dia minum air kelapa ini yang penting halal, kita minta iya, tadi tadi saya bilang, iya. tari, tari. Saya bilang di sini, ki, kan? pergi ke jalan kiri-kanan orang tidak ke menu, ji. sebentar, sebentar, pindah satu langit, satu langit satu langit, satu langit aku main karapunia itu besar nih sehari di bawah. pergi menjel aja ada, kiri-kiri sudah kiri. aku bilang tadi kita bilang nggak di sana ada di rumah-rumah situ, tak? sedikit sedikit, tadi apa sebentar itu di rumah-rumah? sudah Begini paling kecil karapunya jadi sini. Tapi terpes. mau dia apa? mau oh, kau cari emas arninya limpa <laughs> aja deh mesing. <laughs> Siapa? Emang menjanjikan itu? Menjanjikan kita. ya eh, spot itu. Spot mirip aus Eh, teman-teman terpasang satu karap <laughs> oh, di sini guys. Mau dia apa? Begitulah namanya oh, teman. Harus saling berbagi Tes hmm. dulu nda anu, anu target ah. Abbas mana abas suruh abas di anu, sini, anu. suruh abas di sini, ini baru cincang ini gantung di ya, sini, ini cincang ini, mana kau taruh tanggung? ini sah. Bilih. Ah, saya tidak jalan kok tadi. Empat mika rapuh-rapa. Percaya, sudah kau bilang nanti. Eh, belum di sini misalnya kau rapuh dia paling itu tadi minta sendu. dulu, Kamu? Hah? Jangan pantai. Bayangkan bae. tak banting kae. Hanya mebas, tidur ka lumbung. <laughs> Gara-gara loyo. <laughs> jalan nih, ini go, tidak ada mi. wah, Betul-betul kawan. Jalan 4 kilo kita jalan ini Keliling empang ini. Tidak ada satupun yang nge -strek. Ya, tapi begitulah namanya usaha. Pasti akan ada sisinya. Hmm. Boleh. eh langsung apa eh saya nanya tarik tarik kok di sini tuh bukan main bukan sepuluh ekor begitu itu memang langsung strike bosku eh tarik tarik saya ajak dia enggak usah kita jalan di sini saja tapi mau dia naik eh langsung strike tompel ikan seribu umat kita pasang dulu joran kita tarik -tarik ini kita dari karab ini bahagia terus udah <tuk> udah terlalu berat sini langsung ikan, kiri-kiri langsung strike uh. dari sini kalau di tidur datang penasaran sih lho kok dari ah, sini kan. kalau di tidur ada enggak penasaran sih lho kok penasaran sih lho kok sepotong tadi langsung makan ikan di sana juga boleh nah, strike lho juga hehehe lebat bapak ya semuanya nah, dicoba nah, kita coba dorongnya habis kok sudah servis tadi ini dua hari kita tidak mancing pakai mancing kagak ini karena cincinnya rusak semua ini sudah perbaiki. oke okay, mudah-mudahan ada kita dikasih rejeki ya yeah, oke okay. Oh, nanti cincinnya baru Well, <laughs> Kenapa ini? Abu. Ini ada bayangan benar, benar, benar, reposko eh kabar aku mantap udah teman-teman enjee trek lagi bosku baru orang lagi Cek lagi bosku, eh ah, lumayan Bagaimana lah Bok Jel? Bagaimana ya teman-teman mungkin dia sudah cari makan itu dia turun kesen teman-teman itu dia turun jauh teman-teman dalam, dalam kita Harus harus ya dia Eh, Eh, ini Trek lagi Bosku. kasih sudah, sudah kembali dulu, terus terima itu. Hmm. eh, strike lagi guys, strike lagi. eh, mantap, tapi ku. strike lagi bosku, eh. Lagi bosku, keeper! ay mantap! Musang dia strike lagi. lagi. Eh ini betul. Stop. Cek lagi. Alhamdulillah. Ganti lagi. Ganti lagi. anti lagi jangkarnya guys. Kenapa enggak ada pemakan nih? Ini eh, benar -benar itu. Eh. Hey. Trik lagi. lagi nah gitu. truk Hmm. ah ini guys ah <tuh> <tuh> <tuh> MG. <tuh> MG lagi guys <tuh> saya mantap sama Dai itulah Airnya sudah kecil. Kita sudah mau ranjak ini. Nih, hasilnya, teman-teman. Oh, kaki. Ayah, ayah. Ya, Ya. 20 ekor teman-teman 2MG oke teman-teman mau puan ini mau balik ini mancing di depan ini teman-teman rumah ini Burang rumput spot pompingan ini belakang itu sudah murah pompingan itu teman-teman di pompingan ini oke okay? nah mau mohon pamit ini. Jangan lupa teman-teman dukung -teman, terus channel daratan fishing. Jangan bosan-bosan teman. Saya akan selalu balik untuk support teman-teman juga. Oke, teman. teman Salam kita kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pancing terus biar mantap. Lagi